Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam bahagia dan salam kebajikan Rahayu untuk semua. Bapak Ibu yang kami hormati, pada sesi kali ini saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikannya lebih dalam Pertama, perkenalkan nama saya Abdul Wahid Bunawi Saya mengajar di SD Negeri Silomoyo, Kecamatan Kaliyangkri, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ibu Saya adalah calon CKP Angkatan 4 Kenapa saya harus mengikuti CKP Angkatan 4? Karena saya memiliki cita-cita agar dapat menjadi pemimpin pembelajaran bapak ibu, bapak ibu yang kami hormati, seorang pendidik ketika ia memiliki cita-cita untuk mewujudkan sebagai pemimpin pembelajaran, maka seorang pendidik tersebut harus memahami tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro. Apa itu, Bapak Ibu? Filosofi Ki Hajar filosofi Ki Hajar adalah: "Ingat sosum tulodo, ingat Yomangunkanso, dan Tuturi Handayani." Apa artinya? Artinya adalah seorang, kalau ingat sosum tulodo, seorang pemimpin harus dapat memberikan contoh memberikan teladan kepada anak didiknya lalu yang kedua Ingmat Yomangon Karso ketika kita berada di tengah-tengah harus bisa memberikan semangat kepada anak didik dan yang ketiga adalah Tutmuri Handayani ini artinya di belakang kita harus bisa memberikan dorongan atau semangat kepada anak didik. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati Lalu bagaimana Kita mengaplikasikan Filosofi Kiajar Diwantara tersebut Di dalam proses pembelajaran Nah, tentunya Ketika Bapak Ibu Ingin mengaplikasikan Dari filosofi Kiajar Diwantara tersebut Pertama Agar Bapak Ibu dapat mengaplikasikan Di dalam proses pembelajaran Di dalam sekolah. Pertama, Bapak Ibu harus memahami bakat dan kemampuan anak didik sesuai dengan kodratnya masing-masing. Karena apa? Karena kodrat yang dimiliki oleh anak didik ini adalah nanti dapat mendorong tumbuh kembangkan potensi dan dapat ke mewujudkan keberhasilan pembelajaran tanpa atau berdasarkan atas kemauan bumi jadi kalau Ki Hajar, Diwa, Ki Hajar Diwantoro mengibaratkan seorang pendidik ini adalah sebagai seorang petani Bapak Ibu dan anak didik ini adalah sebagai sebagai benih petani ini kalau menanam padi Kodratnya ya besok tumbuhnya padi Bapak. Tidak bisa Seorang petani menanam padi Lalu besok harus Tumbuh jagung Nah Dan petani ini juga harus Merawat dengan baik Diserawat Dijaga Diberikan suplemen-suplemen Atau pupuk agar nanti Tumbuhnya menjadi padi yang berkualitas Sama Ketika bapak ibu guru mendidik putra putri di sekolah, harus bapak ibu kembangkan sesuai kodratnya anak. Karena anak itu bagikan kertas yang di dalam kertas putih itu ada garis yang masih samar-samar. Sehingga tugas bapak ibu guru mendampingi, menuntun, menebalkan garis tersebut agar garis tersebut dapat terbaca dengan jelas. Artinya apa? Artinya, sebagai seorang pendidik, kita tuntun kemampuan atau potensi yang sudah dimiliki oleh anak, bakat yang sudah dimiliki oleh anak, sehingga ke depan bakat itu akan menjadi nyata. Dan anak akan dapat memujudkan potensinya dengan kemauan anak itu sendiri, bukan atas kemauan oleh guru. Nah, sehingga nanti ketika pembelajaran akan dapat menghasilkan pelajar-pelajar yang sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh profil pelajar Pancasila Demikian Bapak Ibu, harapannya ke depan Bapak Ibu mari kita bersama-sama untuk bergabung menjadi guru penggerak Yang nantinya kita semua akan dapat melakukan transformasi pendidikan untuk menumbuh kembangkan karakter Siswa yang berkarakter Siswa yang memiliki budi pekerti yang unggul Dan siap menghadapi abad 21 Demikian Bapak Ibu Penyampaian kami Tentang demonstrasi kontekstual filosofi Ki Hajar Dewantoro Salam Guru penggerak, Salam Bahagia Salam kebajikan Rahayu untuk semua. Kami akhiri Wakil Letovik Balitda, Warido Inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.